Baga Salahun al pun meletakkan mimbar guru di itu Satu dekat kota, dekat Masjid Al-Aqsa Satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim Teknologi kayu adalah teknologi orang Nusantara Wah, betul Bunga-bunga yang ada di mimbar Masjid Al-Aqsa adalah bunga-bunga daripada Nusantara Allah Jadi tuan-tuan penglibatan orang Melayu pada 1000 tahun dulu 1182 masa ini Wah dari akil balik hingga sekarang Sapa yang tak tinggal semayang fardu, tolong berdiri Sapa yang tinggal semayang fardu, tolong duduk Semua berdiri, seorang tak duduk Benarlah sabda Rasulullah Inilah sebaik-baik raja Allah. Maksudnya, kemenjak dia akil balik Dia tak pernah meninggalkan solat lima waktu Dia tak pernah meninggalkan solat sunat rawatib Dia tak pernah meninggalkan solat sunat tahajud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 Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dan kimanan dengan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala maka diampuni dosa-dosanya. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang senantiasa berpuasa, tapi hanya mendapatkan dahaga dan lapar, teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Ketika itu, ya kan, kita akan mendapatkan hal itu apabila kita senantiasa melakukan hal-hal yang sia-sia, seperti menipu seperti berbohong, seperti selanya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kenapa? Ada tahapan-tahapan tersendiri untuk orang yang berpuasa. Ada tahapannya sendiri, guys ya. Jadi kita memang harus betul-betul menjaga diri kita, ya kan? Mata kita, telinga kita, mulut kita, lisan kita, semuanya, tangan kita, kaki kita semuanya kita jaga ketika kita berpuasa. Jangan sampai telinga kita itu mendengarkan suatu hal yang haram. Jangan sampai lisan kita itu mengatakan hal-hal yang tidak baik, yang haram. Dan juga jangan sampai istilahnya mata kita memandang hal-hal yang haram Dan juga jangan sampai kaki kita melangkah kepada langkah yang haram Jangan sampai istilahnya tangan kita melakukan Kejahatan ataupun suatu hal yang tidak baik seperti itu guys ya Intinya di dalam puasa ini kita memang betul-betul bersabar Dan ketika kita berpuasa dan bersabar Maka insya Allah SWT akan memberikan balasan yang sangat-sangat besar Karena pahala puasa, pahala sabar Itu ya Allah SWT yang menilainya Oke guys, kali ini kita akan merekkan sebuah video bahwasannya Bukti Bangsa Melayu sudah berjuang di Al-Aqsa sejak tahun 1187 1187 Wow Masya Allah Ternyata orang Melayu itu Dari dulu sudah melalang buana kemana-mana guys ya Banyak istilahnya video-video Ataupun sumber-sumber yang mengatakan bahwasannya Ya kan Karena nenek moyang kita itu Orang-orang Melayu dulu itu Suka berlayar guys ya Kalau berlayar itu macam Apa namanya bajak laut dan lain sebagainya kan nah, Itu memang kehidupannya di laut seperti itu Dimana ada daratan dia akan sampai segitu. Macam tuh ya kan guys Dan bangsa Melayu Ini sudah berjuang di Masjidil Aqsa juga ya dari tahun 1187 lama banget ini guys. Nah, jom kita tengok videonya. Saya sudah penasaran nih daripada Wali TV guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Maka Salahuddin Ayyubi pun meletakkan mimbar guru di itu satu dekat kota, dekat Masjid Al-Aqsa, okay. satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim. Tuan, tuan sekalian, persoalannya, teknologi kayu adalah teknologi orang nusantara. tek Wow, iya sih guys ya, mimbar-mimbar gitu. Dan memang kayak kita tuh kayak ciri khasnya gitu, apalagi di Jawa itu ada kayak jepara gitu guys ya. Memang itu ukiran dan lain sebagainya itu memang keren banget sih asli. Ya Allah. Teknik mimbar itu teknik yang sama dibuat istana-istana dan rumah orang Melayu. Dan bung. Wow. Jadi tekniknya itu sama ya kan yang dibuat di Masjid Al Aqsa dengan teknik istilahnya raja-raja Melayu guys. Wow. Ini raja-raja Melayu kan ada Indonesia dan juga ada Malaysia karena dulunya satu ya guys ya karena dipisahkan aja sekarang jadi Malaysia Indonesia tapi sebenarnya itu kalau istilahnya Melayu ya udah Indonesia Malaysia itu nusantara sudah satu gitu guys ya jadi jangan-jangan mengambil pusing dulu ini karena konsepnya di sini adalah raja-raja Melayu sedangkan raja-raja Melayu itu ada di Indonesia dan juga Malaysia ya kan bunga, -bunga yang berada dekat mimbar itu adalah bunga-bunga tanah Melayu wow. Allahu Akbar. Dekat Masjid Aqsa tu ada dua buah mimbar okay. Ini satu penemuan dan catatan daripada Masjid Aqsa Mimbar ini dari zaman satu orang dipanggil satu orang pahlawan Islam Namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki Jadi Nuruddin Mahmud Az-Zenki ni Dia memerangi tentera salib Tentera Salib ni bila Tentera Salib ni? Eh? Tentera Salib dapat mazik aqsa pada 1099 Masihi. Oh, ok. 1099 ni. Eh? Jadi, Nuruddin Mahmud al mula-mula yang menggerakkan. Kita ambil balik, ambil balik, ambil mazik aqsa. Sebab dia tanah wakaf orang Islam. Dia membuat dua buah mimbar. Mimbar yang cantik sangat Tentera Salib. Dia okay. 16,000 kepingan kayu eh. Dipasak dan ditanggam. Allah. dari mimbar tu. Dia, dia cantik sangat. Dia bernazar, kalaulah aku berjaya tawan balik Jerusalem dan keluarkan Masjid aqsa maka aku benaza mimbar ni satu aku letakkan dekat Masjid aqsa satu lagi aku letakkan dekat Masjid Nabi Ibrahim Hebron Hebron tu lebih kurang 70 km daripada Masjid, daripada Jerusalem. Okay. Tapi tuan-tuan sekalian Sheikh Nuruddin Mahmud Az-Zinki tak sempat syahid dia. Kan? tak sempat dia meninggal dia. Maka perjuangannya itu diteruskan oleh anak muridnya Baafi. Salahuddin al ayubi Maka Salahuddin Al-Ayyubi ...teruskan perjuangan untuk ambil mazik Aqsa. Dan pada 1187 Masihi, maka Salahuddin berjaya. Kan? Kalahkan tentera salib di peperangan Hittin. Hittin akbar. Hittin itu 200 km lebih kurang daripada Jerusalem. Lebih kurang kan? Dekat situ, tentera salib berjaya dikalahkan. 1187 Masihi. Diserahkan Jerusalem kepada orang Islam. Makkah Salahuddin Ayyubi pun meletakkan mimbar guru dia itu satu dekat kota dekat Masjid aqsa satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim. Penjaga kelihatan persoalannya teknologi kayu adalah teknologi orang nusantara. Wah, betul. Teknik mimbar itu teknik yang sama dibuat oleh yang teknik yang sama istana-istana dan rumah orang Melayu ok Teknik tanggam dan juga pasak tak menggunakan paku, paku betul macam. betul kan? dan bunga-bunga yang berada dekat mimbar itu adalah bunga-bunga tanah melayu tuan-tuan sekalian dulu orang jasa dia kalau nak dikenang kena letak nama kat masjid akso tu nama nama saudia alaybi ataupun siapa-siapa yang menyerta itu dia akan ada bagi tanda dia okey kan? Bunga-bunga yang ada di Mimbar Masjid Al-Aqsa adalah bunga-bunga daripada Nusantara. Allah. Jadi, Tuan-Tuan Syekhilan, penglibatan orang Melayu pada seribu tahun dulu. Seribu seratus lamapun tu dia masih. Wow. Tapi mana catatan tu? Catatan tu mana, Tuan-Tuan Syekhilan? Catatan tu hilang pada kurun ke-15. Ah. Ketika patungi selanggar kota Melaka, dua buah kapal sejarah Melayu hangkut berbalik. Dan dikata kapal itu tenggelam di tengah jalan. Kan? Ha, sejarah kita orang Melayu orang yang tak tahu sejarah kita. Sejarah kita Orientalis yang tulis. Penjajah ya. Untuk kita percaya. Aduh betul. Dulu pustakanya kayak kan istana. Orientalis tulis untuk kita percaya. Dia tulis leh bang semalam ini malas lah itu lah ini untuk kita percaya. Betul betul. Kan? Tapi entah sekian kapal tu ramai ahli sejarah kat sebenarnya tak tenggelam. Ramai mengatakan bahwasannya kapal itu tak tenggelam. Berarti ada gitu, guys. Ya, bukti ya kan sejarah gitu kan? Tapi karena istilahnya orientalis ataupun penjajah yang melakukan hal ini gitu kan, agar supaya apa? Agar supaya orang-orang Melayu itu dikatakan seperti ini dan seperti itu, guys. Ya, dan itulah tadi banyak istilahnya penjajah-penjajah itu merubah daripada sejarah-sejarah yang istilahnya kita tahu sebenarnya, tapi... Penjajah itu rubah lagi untuk menjadi kita itu seperti tidak tahu apa-apa. Seperti itu guys ya. Oke, ada ini ada video kedua guys ya. Kita akan menonton juga. Rahasia sebenarnya kehebatan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih yang sekarang itu menjadi istilahnya apa ya. Contoh bagi perjuangan orang-orang Melayu. Dan mungkin karena mencontoh daripada Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Ya kan? Melayu nantinya atau bisa dikatakan Nusantara nantinya. Akan membangkitkan ya kan, membangkitan kebangkitan Islam itu sendiri, guys, dan melawan Allahu Akbar musuh yang paling besar. Kalau sudah Israel menguasai ya kan, menguasai daripada seluruh dunia ini, maka Dajjal akan keluar. Nah disitu kan pembahasannya. Tapi sebelum itu pasti akan ada istilahnya kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Allah Wabarakatuh. Guys, Jadi, kalau kita bahas itu wah panjang banget asli. Kita udah mengumpulkan banyak istilahnya video-video itu kayak rentetan-rentetan gitu Dari Sheikh ini, dari Sheikh ini, dikatakan seperti ini dan seperti itu agar supaya apa Kita nih faham gitu Ketika kita faham maka kita sudah tahu oh ternyata seperti ini Tanda-tandanya akan seperti ini Dan mari kita lihat sejenak guys Ini adalah rahasia sebenar kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih yang menjadi contoh yang Melayu Islam sekarang ini Jom kita tengok videonya, let's go Adis daripada Imam Ahmad Oh ini musnahnya. ini Ustaz Awni Muhammad Sallallahu ya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kota Konstantinopel akan ditakluki dan dibuka oleh orang-orang Islam. Okay. Rajanya adalah sebaik-baik raja, tenteranya adalah sebaik-baik tentera hadis ini adalah hadis motivator hadis ini adalah hadis pembakar semangat kepada semua pejuang-pejuang Islam selepas kewafatan Rasulullah Ambil semua sahabat-sahabat Rasulullah cuba untuk menunaikan hasrat hadis Rasulullah ini Allah jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe Wali TV ya Oh ini bukan kota Chalang-chalang. Kota Konstantinopel ni kalau kita tengok ahli sejarah, dia bag kata, kata se ahli sejarah, ahli geografi, kalau seluruh dunia ni semua negara ibu negaranya adalah Istanbul, Kota wow. Jadi antara persepsi awal yang harus dia punyai sekiranya dia nak menggalungkan kota Constantinople, dia harus punya itu. Sifat-sifat sebaik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera Tentara. Maksudnya ambillah iktibar daripada peristiwa Perang Khandaq Peristiwa Perang Akhzab Dia harus mengikiskan sifat pada diri dia dan sifat pada tentera dia Sifat musyrikin, sifat munafikin, sifat fasikin dan sifat pengkhianat terhadap agama sendiri Macam mana cara melentikan Imam Ayusof ya? Panggil semua tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Panggil semua orang, man. Radih ribu. Radih ribu. Bukan seorang dua, bukan seribu doa. Radih ribu. Apakah kekuatan yang kita ada hari ini? Kalau kita nak melangkaui kehebatan tentera-tentera yang dimiliki oleh belia. Contoh. Ini adalah perspektif Bila tiba hari Jumaat yang pertama Selepas kota Konstantinopel Jatuh ke tangan beliau okay. Kota ni dia dah dapat Bila tiba hari Jumaat kali pertama Dia nak lantik imam semayang Jumaat Dari akil Balim hingga sekarang siapa yang tak tinggal semayang Fardu Tolong berdiri Siapa yang tinggal semayang Fardu Tolong duduk Semua berdiri Seorang tak duduk Soalan yang kedua Allah. dia tanya Bila masih semua berdiri Siapakah di antara kamu yang selepas dia akil balik Dia tak pernah meninggalkan solat sunat rawatib sampai hari ini Allah Selepas dia akil balik Dia tak pernah tinggal solat sunat rawatib sampai hari ini separuh daripada tentera dia mula duduk soalan seterusnya barang siapa di antara kamu selepas akil balik, dia tak pernah meninggalkan solat sunat tahajud sampai hari ini ada seorang pun duduk. tak duduk dia seorang dia jumpa tanya tu dia tak duduk ya Sultan Muhammad kedua maksudnya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 balik tak pernah tinggal sholat 5 waktu limu. Allahu Akbar Allahu Akbar guys itulah ya contoh ya Sultan Muhammad Al-Fatih Allahu Akbar yang membuka Konstantinopel Allah jadi kalau kita nak menjadi sebaik-baik raja sebaik-baik pasukan maka jangan pernah tinggalkan sholat fardhu. jangan pernah tinggalkan sholat rawatih dan jangan pernah tinggalkan solat tahajud, dan inilah yang dilakukan orang-orang ataupun ulama-ulama yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Allahu akbar! Dan seluruh dunia, saya kira tahu akan hal ini dan menjadi contoh, terutama contoh untuk orang Islam Melayu. Allahu akbar! Enggak nyangka banget sih, ya, Ustadz Don dan juga Ustadz Oni Muhammad ini yang disampaikan itu sama, guys. Ya, yang disampaikan itu menyambung seperti itu, itu menjadi tambahan bagi kita bahwasanya tidak hanya Ustadz Oni Muhammad saja yang menyampaikan, tapi Ustadz Don Daniel juga menyampaikan hal itu. Allahu akbar! Dan uh, video yang pertama tadi, kalau kita tengok, guys, ya, bangsa Melayu ini berjuang di Masjidil Aqsa seperti itu, kan? Dan setelah itu... Ternyata orang-orang Melayu dulu itu mengambil contoh daripada Muhammad Al-Fatih. Allahu akbar. Sebuah hal yang apa ya, kayak kita tuh dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang-orang tua dulu, ya kan? Orang-orang Melayu dulu itu berjuang mati-matian untuk membebaskan apa masjidil aqsa, ya Palestina. Udah dari dulu, guys. Ya, bukan hanya sekarang saja udah dari dulu dan ikatan erat Indonesia dan juga Palestina ikatan erat Malaysia dan Palestina itu tidak akan goyah seperti itu ya kan tidak akan goyah sama sekali tetap mendukung dan juga untuk istilahnya memperjuangkan agama Islam di dalamnya itu guys Allahu akbar hebat sih hebat asli hebat Melayu dulu dulu hebat dan semoga akan datang ya Melayu juga lebih hebat Amin Amin ya Rabbal Alamin Oke guys mulai daripada sekarang Mari kita persiapkan jangan pernah tinggalkan sholat rawatib dan juga sholat tahajud sholat-sholat sunnah lainnya ya saya yakin teman-teman sekalian tidak pernah meninggalkan sholat fardu ya kan Nah saya yakin itu Jadi buat teman-teman sekalian Mulai daripada sekarang Kita sholat sunnah dua rokaat rawatib Ya kan Selepas itu juga melakukan sholat sunnah tahajud Seperti itu Ya sholat duha dan lainnya Allahu akbar Oke itu saja video kali ini guys Jangan lupa like, share, comment dan subscribe Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton Dan stay tune terus di channel ini ya Terima kasih banyak Saya sangat-sangat senang Apabila teman-teman itu merespon Jadi kadang ya mungkin mohon maaf ya teman-teman Dulu-dulu itu kayak kemarin-kemarin juga itu saya nggak sempat untuk balesin ya komentar-komentar daripada teman-teman tapi saya usahakan sekarang untuk istilahnya membalas ya sedikit banyak komentar-komentar daripada teman-teman yang mungkin saya terbaca seperti itu, mungkin dulu itu mungkin hanya like dan dikasih love seperti itu, itu respect saya kepada teman-teman sekalian, karena kenapa kesibukan saya sendiri guys ya, jadi kalau pagi itu memang kita record seperti itu ya kan, setelah pas itu kita ada acara lagi setelah itu sampai nanti sore macam tuh lepas sore itu kita dah penat ikan, ya kan ah, dah istilahnya kita melakukan aktivitas lepas itu istirahat rehat sejenak lepas itu malam itu kan kita sholat ya kan? apalagi kalau puasa sekarang nih, kita sholat terawih dan lain sebagainya itu memang agak-agak gimana ya guys ya saya kadang mau membaca komentar teman-teman itu kadang sempat kadang tak sempat sebab apa saya jaga anak-anak juga macam itu bermain dengan budak-budak juga guys ya mohon dimengerti ya teman-teman oke itu saja video kali ini terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Terima kasih, respect buat teman-teman sekalian ya Saya Pamin Ududri Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh>